Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali dalam uh, Live Instagram yang diadakan oleh Sekolah Islam Berpadu insan mandiri Cendekia Palembang. School of Leaders Sekolah Kepemimpinan Yang beralamat di dalam Sukabangun Dua kecamatan Sukarami Kota Palembang. Bicara tentang kepemimpinan Maka Kepemimpinan adalah Satu keniscayaan. Kita hidup Sebagai makhluk sosial Dan berinteraksi Dengan orang-orang Di sekitar kita satu keniscayaan, satu keharusan di setiap komunitas Harus ada pemimpin Dalam Islam, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan Ketika tiga orang, dua atau tiga orang safar berjalan kemudian mereka melakukan perjalanan Maka salah satu di antara mereka harus diangkat sebagai pemimpin ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan di dalam setiap hal. Kemudian kepemimpinan itu sendiri adalah fitrah dan tujuan dari diciptakan jemaah manusia Sebagai firman Allah Ta'ala ketika menyampaikan kepada para malaikatnya Bahwa akan diciptakan makhluk ilmu memenuhkan manusia Inni ja'idun fil ardi, khalifah Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas permukaan bumi ini khalifah pemimpin, seorang pemimpin. Kemudian e, tentu e, proses dari penunjukan atau proses dari seseorang itu misalnya menjadi pemimpin beraneka ragam caranya. Kita tahu bahwa kriteria seorang pemimpin tentu diketahui oleh orang-orang di sekelilingnya atau orang yang lebih tinggi darinya. kalian bahwa pemimpin umat ini adalah Nabi dan Rasul Maka Nabi dan Rasul tidak diangkat oleh orang-orang sekelilingnya Tapi yang paling tahu tentang mereka Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang akan mereka bawa adalah misalah Karena yang akan mereka bawa adalah syariah Karena yang akan mereka bawa adalah Apa yang langsung datang dari Allah SWT Maka proses pemilihan Dari Nabi dan Rasul tersebut Langsung dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dalam sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul itu dipilih oleh oleh manusia atau dipilih oleh orang-orang di sekelilingnya walaupun di sekelilingnya terdiri dari orang-orang yang cerdas orang-orang hebat tapi tetap Nabi dan Rasul adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian baru di setiap sisi Kehidupan ada pemimpin-pemimpin yang memang diangkat oleh orang-orang di sekelilingnya. Ada juga pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri Karena melihat bahwa dia mampu dan mempunyai untuk mengendalikan masyarakat atau komunitas yang ada di sekelilingnya. Dan lihat yang bagaimana khalifah-khalifah pemimpin-pemimpin dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu Biasanya mereka dipilih tapi bukan dipilih oleh orang-orang yang awam Tapi dipilih oleh orang-orang yang cerdas Oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan mengetahui kualitas Bagaimana seorang tersebut bisa mengendalikan masyarakat Kalian ketika Rasulullah SAW wafat Maka para sahabat kemudian E, ber, e, bermusyawarah berembuk dan mereka adalah santri-santri terbaik dari Nabi Muhammad SAW memilih Sayyidina Abu Bakar As siddiq ketika e, Sayyidina Abu Bakar As siddiq e, akan wafat beliau menunjuk langsung Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq jadi ada, ada bi, e, proses e, terwujudnya atau terjadinya kepemimpinan bisa langsung menjadi penunjukan atau bisa juga dengan uh, musyawarah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat atkala mereka menunjuk Sayyidina Abu ketika masa Sayyidina Umar al uh, wafat uh, dan sebelum beliau meninggal dunia setelah uh, uh, beliau diserang oleh Abdul uh, Rahman atau Abu Nu'lu'ah Dan sehari-hari beliau menjelang wafat Beliau menunjuk enam orang sahabat untuk bermusyawarah Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang juga boleh bicara tentang kepemimpinan Tidak semua orang juga boleh masuk ke ranah hal tersebut Kalau mereka tidak, tidak faham tentang apa yang akan terjadi setelahnya, dia Apa yang, yang uh, akan diemban oleh sang pemimpin seseorang yang lebih paham, yang lebih cerdas yang lebih mengetahui maka mereka lah yang paling banyak uh, bisa dilibatkan dalam perbicaraan tentang kepemimpinan kemudian saya Umar menunjuk enam orang yang bermusyawarah kemudian menunjuk Sayyidina al bin Affan untuk pemimpin setelah itu baru ketika Sayyidina al terbunuh, kepemimpinan diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Affan inilah proses dari Eh, kepemimpinan eh, dan bagaimana sejarah Islam mencatat eh, dari masa ke masa dari fase ke fase eh, kepemimpinan ini menjadi satu hal yang pasti dan harus ada di setiap masa kemudian tentu setiap pemimpin punya tanggung jawab sebagaimana hadithnya misalnya Allah SWT setiap orang yang sanggup Nah, setiap orang yang menginginkan atau setiap orang yang mampu Menyatakan dirinya mampu menjadi seorang pemimpin Maka itu menjadi awal Tertolak ukur bahwa dia pun siap untuk bertanggung jawab Terhadap apa yang diikmat oleh banyak orang-orang di zaman ini berebut untuk jadi pemimpin Tapi kemudian ternyata dia tidak sanggup bertanggung jawab Atas apa yang, yang dia inginkan tersebut Padahal setiap pemimpin harus memiliki berbagai macam e, kriteria dan sifat mulia dan itu digariskan dengan di dalam Islam bagaimana kita tahu tadi kita sebut bagaimana Nabi dan Rasul itu menjadi, menjadi pemimpin dan langsung dipilih oleh Allah SWT di antara sifat wajib yang ada pada Nabi dan Rasul dan ini adalah sifat wajib yang harus ada pada seorang pemimpin seyugianya yang pertama, silik Nabi punya sifat jujur Maka seorang pemimpin Harus memiliki Sifat jujur Dan harus menjunjung tinggi Nilai-nilai kejujuran Namun kita saksikan saat ini Banyak orang yang menjadi pemimpin Tapi kesehariannya penuh dengan kerustaan Penuh dengan kebohongan Bohong madinya Menjadi satu hal yang Uh, wajar-wajar saja uh, tanpa lagi yang menjadari bahwa dirinya adalah seorang pemimpin dan seorang pemimpin dituntut untuk menjadi orang yang jujur orang yang sedih sebagaimana sifat yang dimiliki oleh seorang Nabi sedih yang kedua amanah sifat seorang uh, Nabi, sifat seorang Rasul adalah uh, amanah mereka wajib memiliki sifat amanah Amanah di dalam menyampaikan mengemban tugas, Amanah di dalam menyampaikan apa yang ada padanya, dan ini juga saat ini menjadi satu hal yang rata. Jarang kita dapati pemimpin-pemimpin yang amanah. Sekian waktu berjalan endingnya yang kita harapkan seorang pemimpin itu bisa mendapatkan happy ending, tapi ternyata di dalam pemimpin yang berakhir di balik jeruji besi hanya karena tidak amanah menjalankan e, kepemimpinannya. Maka setiap generasi muda yang saat ini menginginkan atau bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin, e, dua sifat ini menjadi dua sifat pertama yang harus dimiliki yaitu ta, e, sidik kejujuran, yang kedua adalah amanah. Orang-orang yang jujur Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang jujur? Berkumpullah selat selatiasa bersama orang-orang yang jujur, sering duduk sama orang yang jujur, duduk sama orang yang baik, duduk sama orang yang soleh. Sebagaimana firman Allah subhanahu ya wa taala, nah, Ya ayuh alladina anu wa kunulma as-sadikin. Jadi orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Banyak orang sekarang Tadinya kita anggap mereka adalah orang yang baik Orang yang jujur Sehingga dipilih oleh masyarakat Menjadi pemimpin Namun ternyata di tengah jalan Karena duduknya Bukan sama orang yang soleh Duduknya bersuka bersama orang yang jujur Duduknya bersuka bersama orang yang baik Maka dia terkena imbasnya Sebagaimana Saudara-saudara jalis salih Kaba'i il-meshid Pemakar-pemakar kalau dia karena fikir Allahumma kalau Shallallahu Alaihi Teman duduk yang sholeh itu yang baik, seperti duduk sama tukar minyak wangi. Kalau nggak beli minyak wangi, tapi bisa mencium aroma harumnya. Dan teman duduk yang jahat itu seperti panai besi. Orang yang bekerja dengan api, tukar las dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tidak ikut bekerja dengan apinya, tapi aroma besi yang terbakar bisa kita cium. Berapa banyak pemimpin yang kemudian harus mengakhir kepemimpinannya dengan uh, hasil yang tidak baik su'ul khatma hanya karena salah di dalam memilih pertemanan salah di dalam memilih orang-orang di sekitar lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang jujur tidak langsung disuruh jadi orang jujur Ya ayyuhalladzina amaluttaqullaha wa qunuma'as salikin inalah kalian bersama orang-orang yang jujur tidak langsung disuruh. Tidaklah kalian menjadi orang yang jujur. Disuruh dulu Sering ngumpul sama orang jujur. Sering duduk sama orang jujur, sama orang baik. Sering ngumpul sama orang yang soleh. Itulah yang akan membentuk karakter seseorang. Menjadi orang yang jujur, Menjadi orang yang baik. Dua sifat Yang dilihat kemudian harus dimiliki oleh Seorang pemimpin Adalah tabligh, Menyampaikan apa yang hak disampaikan Apa yang batil dikemukakan kemukakan Di zaman sekarang Banyak orang yang terkadang hanya karena eh, Takut kehilangan jabatannya Takut kehilangan posisinya Takut kehilangan eh, Kehormatannya Ia sembunyikan apa yang hak Ia sembunyikan apa yang eh, Sebetulnya harus disampaikan Dan Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut bagaimana Nabi SAW sepahit apapun sebesar apapun resikonya maka beliau akan sampaikan yang hak itu, hak yang mati itu mati, ketika beliau harus menyampaikan kejadian isra dan miraj saat e, kala beliau melakukan perjalanan dan beliau tahu dengan resikonya e, beliau tahu dengan resikonya, beliau tahu apa yang beliau dapatkan namun tetap beliau sampaikan itu karena ini adalah salah ini adalah uh, pesan yang harus dia sampaikan dan beliau sampaikan itu di hadapan kaum kafir Quraisy. yang kemudian justru bukan bertambah beriman sebagian di antara mereka ada yang keluar dari keimanannya, sebagian ada yang bertambah mencemooh uh, dan allah oloknya pada Nabi Muhammad Allah Alaihi Wasallam. Tapi tidak peduli, kulihat walau kah namura, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar walaupun itu pahit, walaupun itu kemudian berdampak tidak eh, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak nyaman eh, pada, pada kehidupan, namun kebenaran harus tetap sampai pada telinga-telinga yang siap untuk mendengarkan. Yang keempat, sifat seorang pemimpin patahkan, cerdas. Pemimpin harus cerdas, pemimpin harus memiliki kecerdasan dan dia harus bisa menguasai orang-orang yang dia pimpin. karena kalau pemimpin tidak cerdas maka pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang dipermainkan oleh bawahannya sendiri dan dia terlalu banyak sekarang pemimpin yang hanya ibarat menjadi boneka karena boneka ini biasanya dikendalikan oleh yang di bawahnya Dan Banyak pemimpin yang hanya ibarat wayang Yang dikendalikan oleh dalamnya Sehingga apa yang disampaikan oleh olehnya ketika memimpin Adalah apa yang dikehendaki oleh dalamnya Apa yang dikehendaki oleh yang mengendalikannya Menyedihkan kalau seseorang menjadi pemimpin Namun karakter kepemimpinan kecerdasan tidak ada pada dirinya Maka pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dipilih oleh orang-orang baik. Di dalam Islam, musyawarah adalah salah satu cara bagi seseorang, untuk bagi komunitas, bagi masyarakat, untuk uh, memilih seorang pemimpin. Sehingga kita lihat, bahkan dalam dasar negara kita, dalam dasar negara kita, Pancasila, prinsip musyawarah dan perwakilan ini menjadi satu hal yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena tentu berbeda. Seorang pemimpin yang dipilih oleh orang yang cerdas, oleh orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang tahu karakter bagaimana pemimpin yang baik dengan pemimpin yang dipilih oleh orang-orang awam. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. inilah prinsip pemimpinan dari negara Pancasila negara yang kita cintai bahwa pemimpin ini dipilih dengan musyawarah dan dipilih dengan prinsip perwakilan dipilih oleh orang-orang yang tepat agar menghasilkan juga orang-orang yang tepat Para pendengar, para, para, para Instagram Sekolah Islam Terpadu, Islam Mandiri, Cendikia Palembang School of Leaders tentu kita berharap bahwa semua Uh, santri kita, semua anak didik kita, semua uh, yang uh, saat ini bersama kita Anak-anak kita semua akan menjadi, anak-anak uh, yang kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin Semua yang -pemimpin. dijalur, pemuda-pemuda, anak-anak sekarang adalah pemimpin-pemimpin depan. -pemimpin, Maka tentunya uh, pemimpin yang baik harus dijauhkan dari berbagai macam hal yang bisa merusak protes tumbuh kembang. Bagaimana kita tahu bahwa kalau kita menginginkan pohon atau tanaman yang kita tanam tumbuh baik maka jauhkan ia dari berbagai macam eh, hama dan hal-hal lain yang menyerang. Di zaman sekarang ini berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan eh, kerusakan akhlak dan moral generasi muda kita. Kita harapkan menjadi pemimpin di masa depan Maka tugas kita terus mengawal Tugas kita terus untuk menjaga anak-anak kita Agar tidak terjebak dalam hal-hal yang buruk Agar kelak mereka tetap bisa menjadi seorang pemimpin Agar kelak mereka menjadi pemimpin yang layak Untuk memimpin bangsa, memimpin umat, memimpin negara Dan jauh dari berbagai macam hal-hal yang buruk dari narkoba, dari perilaku-perilaku hitam, dari hal-hal mulut lainnya. Semoga eh, sekolah, seperti sekolah Islam terpadu, insan mandiri ini bisa membentuk karakter-karakter pemimpin masa depan. Dan insya Allah keluar dari sekolah ini, anak-anak didik -anak yang terus akan berjuang, menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, dan dengan menyangga bangsa dan negara ini dan berbagai macam hal yang akan merusaknya Alhamdulillah Ramadan adalah bulan yang juga mengebleng seorang untuk menjadi pemimpin, karena sini dilatih untuk menjadi manusia yang jujur dilatih untuk menjadi manusia yang berkarakter, semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari Ramadan pemimpin yang salah pemimpin yang baik, insya Allah, amin Ya Rabbil Alamin, hadali Allah Alhamdulillah,